Hello dan assalamualaikum bersama saya Samfuan kembali semua dalam Safriek Agent Ali Season 3 episod yang keenam. Aku tak nak cakap banyak tapi kuasa kita teruskan. Berapa lama lagi kau sanggup nak hidup macam ni? Betul? Aku tak nak balik jumpa keluarga. Anak-anak kau. Yalah sebab jadi tebusan dai. Kan? Kita kena dia Rizwan sekarang objektif dia memang nak hapuskan. Hmm. Tim Numero. Tak perlu risau. Begai bila sampai sana nanti. Apa tu? Saya sapa. Setakat ni je yang aku mampu. Orizu oh, tahu apa dia tu? Sebenarnya aku tengok dia orang game motor belah. Eh? Oh, pilih team, pilih teammate. Dia mesti pilih I... Ali. Ah oh, oh. aku check out. Alright. Sebab oh, Ali apa sahaja apa nak bagi you? Konflik I dengan I Alisha. Ali oi. Pak berdua kan sama teras. Oh. Oh tak boleh. Ah aku baru lupa. Hmm. Kalau macam tu Imanlah. Imai. Oh, Okey. Pastu apa pun. Eh, muda keluar. Eh, muda keluar. Alisha, giliran kamu. Oh, boleh pilih seorang je ke? Oh. Oh, dipilih Rizka. Okey. Okey. Okay. Hmm. Rudi dengan Alisha. <laughs> Rosa. Hahaha. <laughs> Kai. Hahaha. Raju, rakula. Kamu masuk pasukan Alex Oh outdoor Punya misi Inilah masa depan Dengan penemuan terbaru Azurite Hasil kajian azurium sintetik Azurium okay. Boleh digunakan dengan lebih bertenaga Jet kapal terbang Jumbo okay. Kapal terbang seperti 747 ni Menggunakan dalam 4 liter petrol Setiap saat So gantikan Dan dengan azurium Kita tak guna petrol Oh. Sirius. Oh, dia orang buat apa dia? Benda. Oh, itulah yang profesor tu bagi. Doktor tu bagi. Benda inilah. Benda ni boleh buat apa? Boleh boleh apa? Jadi kamera. Ha. Bryson. Bryson. Ah. Ni akan tak terlibat dah. Okay Microbug yang dilepaskan tadi sedang petakan seluruh kawasan tu. Aku akan tengokkan dari sini Aku percaya kau takkan lari Betul kawan-kawan sendiri pun kau boleh belot Aku tak belot Dan mereka bukan kawan aku So apa sebabnya kan Aku Uno Bukan perempuan keji tu Oh sebab dia tu je Sebab Uno dah tak ada So dia kan attach Dengan ni kau pada Uno. Bukan Rizwan. Rizwan Sebab tu kau tak boleh balik sekarang Tapi aku rasa Rizwan still uh, 50-50 lah Dia macam tak sure lagi kan Apa ini. dia punya Vision dia cantiknya sahaja pakai tudung weh Cantik? Ah. Elisha Kenalah ada satu dengan pesan itu kuat ah, ah, ah. hmm. Tak apa cantik lah Hari tu kan Awak ada cakap tentang Hilang kawan Okey. Huh? You ke? Back story? Hmm. Siapa yang awak maksudkan? Oh Orang senior di tempat saya Senior Dia yang selalu bimbing saya Tolong saya berlatih Kita saya pun Dia lah yang buatkan B sejak dia dipanggil untuk bertugas saya Dah tak jumpa dia lagi Oh Busy lah Apa khabar semua? Ya Buat pertama kalinya Ketika dia orang EJ jumpa EJ dengan Apa? Ketua Dan, baru ni uh, Pemimpin baru muda, antarabangsa. Ada misi yang perlu dijalankan okay, untuk, eh? untuk membawa kemajuan ke seluruh Antarabangsa perusahaan. kan? Uh. Dan ke mana saja kami bawa teknologi cyberaya Mata akan pergi bersama Minta Kamu ketepikan semua perbezaan Fokus pada kekuatan masing-masing dan sedar yang peranan kamu adalah lebih besar dari yang kamu jangkakan. Kumpulan diberikan empat petunjuk okay. yang akan membawa mereka ke empat lokasi rencana yang berbeza Oh, setiap teras! Seperti Pusat Sains. Oh! Gitu <tie> <Cahto> dah! <tie> Caya lah, Sam! Alex, apa kata kau pergi ikut tim lain? Tengok mana lagi lokasi seterusnya. Oh! <tie> Ikojan. Wah. Senang. Rosak oh, terus sih. Selalu dia yang laju. Kali ni boleh tak? Dia dia apa? Fokus. mesti boleh je, kan? Sebab dia kan. Cuba elih boleh buat speed eh. Za! Ha boleh dia nak guna group force ke? Tak ha nya. <tartan> eh, betul lah. Apa ni? Apa lah? Ya, apa pucari sekali sekalipun eh. Okey Ya. Mari satu. Yang tengah. Oh, ditambah lagi. What the heck? Alright, ada nombor 4. Pilih cawan yang betul. Aku main teka je. Oh, nampak. Oi, tengah ah. Eh, mana? Cik? Betul lu nak yeah. Oh, terbang oh, macam tu. Oh. Ada graviti kan. Tengok, tengok Wah! Lincah Kim. Siapa boleh buat selfie lagi? Bagi balik. Dapat. Hmm. Boleh ke curi daripada team lain? Lagi, Aku cuba lengahkan dia oh, ya. Boleh sampai ni Boost, boost, boost Boost Ali Let's go Macam tak biasa dia kena boost Iyia yeah! Balik dia, balik dia Balik dia, balik Mana ni? Iyia yeah! Let's go Teruskan Ali yeah. Oh, Alex kali ni memang Apa, ah, banyak kerja ni Wah, Ali depan tu yang lompat Yap Dapat tak yeah, ada. Alamak <laughs> Okay dapat kau dah So Ali yang akan pergi ke destinasi yang paling last Sebentar ada dua orang ni bergaduh Oops. Ah. Dah sekali Ali yang pergi Let's go Bayangkan Dua captain Lepas tu yang seorang lagi tu Ali biasa ya Ali eh Tapi tadi kali dia layak jugalah Sebab tolak markah comok eh Oh kenapa ada Rizwan dengan Oh Joss Dia nak curi ah, Oh banyak persoalan itulah dia Episode 6 season 3 agent Ali kalau korang suka ni reaction aku, aku malah nak cari jawapan. Nanti kita tengok aje. Korang boleh like, macam biasa korang boleh subscribe juga. Kita akan jumpa di episod akan datang. Oi, benda pakai menarik ni, aku macam nak rehat. Tapi aku akan teruskan saja sebab macam best a. Jumpa lagi. Assalamualaikum, dan Bye bye.